Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ayu Ting Ting di mana kalian berada, coba kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting.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 Dari informasi kali ini ada Ayu dan juga Janskia Gotik yang kemarin sedang melakukan perawatan di Dermaporo, Jakarta. Kedua sahabat ini sudah lama sekali tidak bertemu, sekitar satu tahun. Dan akhirnya bisa ketemu kembali ini saat perawatan bersama dengan Dokter Tan Yudita, di derma pro Jakarta, hasilnya yang sangat memuaskan untuk dua artis kocak ini. Wajah mereka tampak begitu kenyal dan pastinya begitu cantik. Informasi selanjutnya juga, di mana di sini ada rutinitas pagi sebelum Bunda Ayu Tinting berangkat kerja gendong sang buah hati tercinta ponakan tercinta ponakan satu-satunya bentuk cinta dan juga kasih sayang seorang Ayu Tinting untuk ponakan pertamanya Sumera yang memang selalu diberikan informasi selanjutnya juga di sini ada ungkapan bahagia seorang desainer ternama Felisatta di sini mengucapkan terima kasih yang begitu dalam untuk Ayu Ting Ting, karena telah memakai jasa-jasanya yang setiap kali konser tampak begitu cantik dan juga menawan. Di sini, Felisa mengucapkan terima kasih untuk Erik Halamin yang telah memasangkan baju kepada Ayu Ting Ting yang terlihat sangat cantik dan juga menawan. Ungkapan lainnya juga dituliskan oleh Felisa satu jam yang lalu di InstaStory Ayu dengan menulis. Kan? Aku belum pernah bertemu dengan Ayu Ting Ting langsung Tapi asistenku selalu excited setiap mau fitting Katanya Ayu baik banget Thank you Ayu, hope to see you in person. Thank you Eric, atas semuanya nih dan semuanya terlihat begitu cantik jika Ayu yang memakainya. Dan asisten dari Felisa juga mengucapkan terima kasih dan sangat bahagia jika mendapat orderan fitting baju Ayu Ting Ting. Wah, ini menunjukkan bahwa Ayu Ting Ting memang wanita yang sangat humble kepada siapapun, jadi. Kita sudah berlompat lama kali akan terasa pengen ketemu lagi nih karena sangat humble dan baik hati. meninggalkan sanjungan dan ucapan terima kasih dari Felisa untuk Ayu Ting Ting. Di sini ada story terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Idham Khalbudi. Di mana hari ini mereka bersama dalam satu acara. Setelah kemarin Ayu berfoto dan juga berbincang langsung dengan para pria tampan juara dunia di sini ITT juga menunjukkan keahlian dari juga dan juga gombalan genitnya di sini ITT sedang menggoda Fabio Quartararo sang pembalap dunia yang memang mampir ke lapor panik dan ini adalah momen yang sangat luar biasa yang memang sangat langka seorang ITT nggak bisa bertemu langsung ini dengan para juara dunia. Informasi ini juga sangat bahagia nih di hari ini Idham bisa bertemu dengan ITT di acara Brownies TV. Inilah kebahagiaan para fans ITT karena Ayu mampu berbaur dengan siapapun dan pastinya bisa membuat bahagia kita semua. Happy weekend Broni terus titik di akun instagramnya nia dan banyak sekali ucapan juga nih dari para sahabat happy weekend juga bu ayu sukses selalu suka sama style ke ayu hari ini sukses lucu banget nih oke sahabat semua di sini juga mimin menginformasikan mengenai story terbaru dari idham kalebudi dan juga ada story terbaru nih dari sang boy yang selalu dekat dengan titik akhir-akhir ini di sini juga ada keserian Ayu Ting Ting di Brownies TV yang sangat viral luar biasa. Bersama dengan Bunda Korla dan di sini Bunda Korla mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu dengan Ayu Ting Ting karena wajah dari Ayu Ting Ting sangat cantik, menarik, dan juga manis-manis. Seperti anak tekani, katanya, pemirsa gemes banget nih, ya Bunda Korla ya. Melihat kecantikan dari Ayu Ting Ting, pemirsa, lihatlah Ekspresi, kebahagiaan Bunda Korla saat bertemu langsung dengan Ayu. Ting -ting. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga sampai kapanpun ya. Bagi sahabat semua yang pasti sudah bertemu dengan Ayu Ting Ting Tidak pernah bosan dan pastinya akan terbayang selalu di wajah cantik dari Ayu dan juga kebaikan-kebaikannya. Oke salam semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu hari ini yang spesial. Mimin sajikan untuk sahabat semua. Semoga tayangan mimin menghibur, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.